Terus kalau <tua> dimanapun kalian berada, kali ini admin akan membahas kekuatan militer Indonesia di tahun 2021. Wow. Ditambah dengan sedikit mengulas alutsista yang dimiliki TNI saat ini. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke inti pembahasannya. Patronus. Kita awali dengan mengetahui peringkat militer Indonesia. Training. Indonesia berada di peringkat posisi ke-16 ini sama seperti tahun sebelumnya tetap bertahan dan tidak meningkat atau tidak menurun peringkat pertama sebagai negara terkuat adalah Amerika Serikat peringkat kedua adalah Rusia peringkat ketiga adalah Cina, peringkat keempat adalah India dan peringkat kelima adalah Jepang total personel militer Indonesia diperkirakan sekitar 800.000an personel yang terdiri dari 400.000an personel aktif dan 400.000an personel cadangan. Kita beralih ke kekuatan Angkatan Darat Indonesia. Indonesia memiliki 332 unit tank di tahun 2021 ini. Dan berdasarkan jumlah tank, Indonesia menduduki peringkat 46 dari 138 negara di dunia TNI Angkatan Daerat memiliki 103 unit tank Leopard 2 Yang terdiri dari Leopard 2 A4 Sebanyak 400 menurut Dan Leopard 2 R1 Teng nice Leopard berasal dari Jerman Dan termasuk varian tank terkuat Tank tercanggih di dunia Tank Leopard 2 di Indonesia digunakan sebagai tank tempat wow. utama Mengapa kok bisa? Karena kan tank Leopard merupakan tank tercanggih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia. Indonesia bekerja sama dengan Turki juga memproduksi tank Harimau tank. atau Harimau Hitam atau Kaplan MT untuk Turki yang merupakan hasil dari PT Pindad Indonesia dan FNSS Turki. Militer Indonesia saat ini memiliki oh. 18 unit tank Harimau Selain itu, Indonesia juga punya tank-tank lawas tank-tank wow. sepuh yang masih layak digunakan seperti tank Scorpion, tank AMX-13, dan lain sebagainya. Indonesia saat ini memiliki 1.430 unit kendaraan lapis baja, dan berdasarkan jumlah kendaraan tanks. lapis baja Indonesia menduduki peringkat 43 dari 138 negara di dunia militer ini adalah apc the personal carrier, kendaraan lapis baja. Yeah. Seperti panser Anwar yang dipakai oleh wow. United Nation dalam misi perdamaian dunia. Ada juga panser Badak yang digunakan sebagai kendaraan tempur. Tentu so cool. Tak lupa ada panser Komodo. <laughs> yang terdiri dari berbagai varian. Juga mempunyai kendaraan lapis baja yang dibeli dari negara lain. Misalnya tank Marder sebagai kendaraan tempur infanteri, Pandur 2 dari Ceko. Ada juga Jerofamtak yang menenteng rudal mematikan dan masih banyak lagi kendaraan lapis baja di Indonesia yang TNI Angkatan Darat punya. Untuk artileri Indonesia mempunyai 153 unit artileri swagerat dan 366 unit artileri derek. Indonesia juga punya proyektor roket 63 unit. <tik> proyektor Oh rockets there yang is oh, the one that we saw yesterday crazy. punya yang untuk bright. Dengan bantuan artileri derek tentunya akan semakin memperkuat pertahanan darat jika berperang. This anti tank kekuatan oh. Total aset angkatan laut Indonesia di tahun 2021 sebanyak 282 unit. Menurut wow. peringkat total aset kekuatan angkatan laut, Indonesia berada di peringkat 10 di dunia. Indonesia belum punya kapal induk dan juga belum punya kapal selam. Cool, eh? Indonesia memiliki kapal yang terdiri dari dua kelas yakni kelas Marta Dinata yang terdiri dari KRI RI Marta Dinata 331 wow. dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Kelas Marta Dinata merupakan varian kapal tercanggih yang saat ini dimiliki oleh Indonesia Selain Marta Dinata, Indonesia juga punya kapal frigat sepuh yakni kelas Ahmad Yani Yang terdiri dari 5 kapal perang Indonesia juga memiliki 5 kapal selam Kapal selam terbaru Indonesia adalah kelas Naga Nagapasa Yang terdiri dari KRI Naga Nagapasa 403, KRI Ardi Dali 404, dan KRI Alugoro 405 untuk kapal selam sepuh ada kelas Cakra, yakni KRI Cakra dan Nanggala. Indonesia saat ini memiliki 24 unit kapal korvet yang terdiri dari empat kelas. Berdasarkan jumlah kapal korvet Indonesia berada di peringkat 3 di dunia. Indonesia memiliki 179 unit kapal patroli yang tentunya untuk mengusir oh wow. para maling ikan yang tidak tahu diri. Pilots, jet dari kita terbang ke Angkatan Udara Saat ini Indonesia memiliki 41 unit pesawat tempur Jumlah ini belum bertambah Mengapa? Karena mengingat Pak Prabowo Masih pilih-pilih soal pengadaan pesawat tempur Mahal harganya bos Pesawat tempur terkenal di Indonesia Tercanggih di Indonesia Yakni ya seperti Sukhoi Su-27 Su-30 dari Rusia F-16 dari Amerika Serikat dan tak kalah canggih ada juga pesawat Fow, 100 200 209 dari Britania Raya. Indonesia memiliki 109 unit pesawat latih untuk melatih pilot-pilot tempur masa depan Indonesia. Helikopter Indonesia memiliki 188 unit dan 15 unit Nah, terakhir soal anggaran in some for guys are saying like the blue hats from a div different division of the army so we have him here blue and then some green and then some darker at the back sebesar 7 miliar 600 juta dolar Amerika Serikat atau setara 106 triliun 552 miliar rupiah sedangkan di tahun 2021 sebesar 9 miliar 200 juta US dollar atau setara 128 triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar rupiah. Kalau seperti lihat adalah utama pada luar. Wow guys, a lot of uh, cool and unique uh, equipment. I'm a, basically like technology geek, I guess you can see When I see these stuff, I look at it more from, you know, the capability of humans to be able to build such. Uh, Equipment, right? So you see the airplane, for example, all these big uh, ships and the tanks, uh, as well as like the you know uh, armored vehicle, like the Hummer and stuff, which uh, looks uh, pretty cool. Because you know if you're going off road, it's it's pretty nice, right? You can uh, basically go over rocks and mud; you won't get uh, stuck. But um, I don't like it, for example, being used for war and and you know other uh, people I look at it more from a technology perspective and how much um, resources and thought has gone into building these uh, equipment so from that perspective it's cool for what they're being used for is not cool and i don't like it so thank you very much guys for suggesting this video i hope you guys enjoyed uh, my reaction if you did please don't forget to like comment share and subscribe And if you like me to react to another video you can put your suggestions in the comment section below as always guys thank you very much guys thank you merci for all your love and uh, support please please please stay safe guys take care of yourself and your family inshallah I hope you guys stay uh, healthy and allah swt protects you guys uh, and uh, your uh, family and uh, all our brothers and sisters in indonesia malaysia as well as all over uh, the world so take care guys and inshallah I'll see you guys in the next video take care bye